Ini ya, ambil jadi bentuknya seperti ini, tuh. <tuk> 在外面又有人<音> Guys, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay, guys, jadi hari ini aku mau nyobain ini ya. Nyobain apa ini namanya? Mangga strawberry kiwi es krim ya. Pokoknya ini banyak banget. Nomor satu. Halo. <glovak> eh aku mau pesen ini. Ayo, aku, aku belum pesen sih. Tadi pengen ini dulu. Belum, hmm. belum pesen. Kamu menduduk duduk sini situ. Nanti aku keluar dulu, aku belum pesen. Soalnya aku kan mau ngerekam pesan. <laughs> Yo, ya, nggak apa-apa di situ belum ada orang hmm, kayak gini. Jadi ini lengkap banget ya. Terus ini number one punya banyak peminatnya mungkin kali ya. Sih, ada kok yang number juga. <laughs> Biar sekalian itu beli itu apa? Aku Bilih, juga cuma pengen buat 100. dan ram. Number dengan Iwan, halo guys. Halo, guys. Oh, halo, halo, halo, halo, halo, Jadi ini tuh udah termasuknya bestseller guys number one ini banyak banget buahnya hmm. banyak ya. Halo Cantiknya nangga sekarang sekarang aku, aku udah pesen rame juga yang number one soalnya aku dulu ini pernah udah ada di youtube rame sekarang lagi bikin dulu Rame ya ini malam minggu guys Malam minggu lumayan rame Pengunjungnya Eh Halo guys Di ini kita sedang antri ya, sedang antri menunggu pesanan Oh, kalau itu yang anget-anget juga ada. Itu Mbak yang kayak hong hmm, yang anget juga ada. Jadi di sini bukan hanya es krim ya, kayak bubur kacang juga itu ada. 蘋果汁都要 banyak banget ya mbak iya tahu tuh kayaknya sih Wow Wow wah cc ini puyoma <laughs> Yoli angket halo guys oh my god gede banget ini satu porsi ya <laughs> guys ini satu porsinya 180 NT oke okay komplit ya ini bener-bener aku gak aku gak pakai zoom ya ini benar bener mangkoknya gede dan aku gak bakalan habis makanya aku ada temen aku sama temen biar buat habisin ya guys nah, jadi satu mangkok itu isinya es krim ada stroberi buah kiwi sama mangga ya masakan. aku gak zoom loh ini emang gede banget. Oh, ya ini. ini kita kan, ya? <tuk> ya, <ini tuk> oh, ya, Dinner kita malam Minggu. Sekarang bukan kulineran tapi kita sekarang coba icip-icip eh, es krim ya, es krim Cincilin. <tuk> Oke, guys, tuh sini pokoknya lengkap. Ini best seller ya, number one. Mereka bilang ini nomor satu yang paling banyak uh, Dipesen karena lengkap banget. Semuanya itu ada. Halo guys, ini pesanan kita udah sampai, dan sekarang kita mau review chip icip ya. Kita mau icip-icip berdua karena aku sendiri nggak bakalan nggak <laughs> bakalan habis bener ini banyak banget lihat deh ini gede banget gede banget sampai wow full cool. ya ada mangga stroberi dan buah ki hmm, dan ini paling banyak peminatnya guys kita lihat ya kita coba Sebenarnya di luar cuacanya lumayan adem, Apalagi <tuk> oh, di sini juga AC ya tempatnya. Tapi penasaran lihat deh, wah ini seperti apa ya saya? Kayak dikutub gitu? Salju. Jadi benar-benar ini lembut banget, ini lembut banget pokoknya. Oh. mantap <laughs> udah di foto guys oke okay. sekarang kita cobain ya saya saya udah makan kita udah ini udah habis foto-foto hmm. jangan kambuh ya gigi <laughs> banyak banget Hmm. Nah, rasanya tuh mantep banget saya. Hmm. Gigi sih belum ini ya, tapi masih penasaran. <laughs> hmm. Hmm. Rasanya itu guys, oh lembut banget lembut, nggak bikin apa ya tenggorokan gatal. Jadi di apa sih? Enak banget gitu, lembut pokoknya hmm. maknyos Hmm. Hmm, pembelinya juga banyak guys sampai membludak. Ya <laughs> Ini aku udah lama pengen ke sini, cuma karena kemarin lagi sakit gigi, jadi aku gak sempet guys aku pengen mampir-mampir tuh di entar-entar, entar Ya, saya cuci mangga dulu ya, mangga. strawberrynya nggak enggak asem loh. Manis banget, manis hmm. jadi sekali kita aduk langsung lumer gitu, guys. Padahal tadi sebelum diaduk masih apa ya? Hmm. Hmm. Jadi sebelum diaduk masih seperti salju, masih seperti... Kalau <tuk> <tuk> belum lumer <-bujanya> gitu <tuk> uh -uh, Masih kayak remahan, renginang gitu <tuk> ya, ya, tadi di foto, -foto terus Nggak jemakan yang bilangnya strawberry nggak asem ganya asem <laughs> nah Ini makan hmm, jadi tuhmut banget kalau kita nggak sempet sebelum kita ini ya ambil jadi bentuknya seperti ini tuh penuh <laughs> Hmm, cobain guys Mantap nih <tip> Mantap banget pokoknya. Hmm. Uh, Kalau sama pasangan itu cocok banget guys, <laughs> kecuali yang emang hobi makan ya. Kayaknya sendirian habis. Soalnya saya pernah dulu ya, tapi nggak kok. Aku dulu dibagi dua sama taytay. <laughs> Dia ngambil lima mangkok kecil, tetep aja habis. Eh enggak, aku simpen kulkas. Simpen kulkas. Tapi kan tampilannya enggak asik guys. Itu di mangkok kayak gitu biasa.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 sekarang kita cobain buah kiwinya Hmm seger banget Ini semuanya tuh seger banget Kayak akan vitamin C ya say Vitamin C, vitamin A Pokoknya kayak akan vitamin banyak banget guys Ya bilang Aduh habis segitu Aku makan aja pelan karena ini enggak makan sebelah gigi yang itu ya, ih, jatuh lagi nih. Ada tisu enggak? Itu tisu. Tisu. aku coba kunyah marah hmm, dinginnya tuh nusuk banget, Pak, tadi. Guys, sebelum kalian nonton ini jangan lupa subscribe, like, comment and share ya. Jadi kalian bisa tahu kuliner ala Taiwan dan berbagai macam minuman seperti request kalian kemarin ya. Waktu saya live streaming dan kalian bilang mau cobain apa ya? Sebenarnya kalian kayaknya salah. Salah pemahaman ya kalian nulis susu goreng kayaknya nggak ada deh susu goreng <laughs> jadi itu naica naica itu bukan susu goreng tapi emang ya kalau penjelasan di google translate itu cak itu sebenarnya goreng minyak banyak nah itu dari niunai yaitu, yaitu susu ya tapi artinya bukan susu goreng guys Teh cah, itu teh cah itu teh jadi naica itu susu teh atau teh susu, teh susu. Teh susu. jadi teh bukan teh susu goreng itu. aku kemarin baca live chat kalian itu pengen ketawa tapi gimana ya karena lihat durasinya jadi aku bener-bener nggak -bener fokus apa yang kalian request kok banyak sekali yang minta itu susu goreng de tadi susu goreng apa gitu ya Lucu. Hmm, ini untuk apa ya? Tanda tengahnya makan terakhir. Guys <tengah> nikmat banget beneran. Ini pokoknya di santap berdua itu tetap nggak habis-habis juga karena ini banyak banget. Bener-bener banyak banget. <tengah> Hmm. mantap guys oke okay. bagi yang pengen anget-anget juga ada seperti <laughs> kayak apa sih itu mochi atau apa sih ya hmm. Ya, e, Kalau di lah, bubur. bubur cendol atau apa gitu, Kayak bubur, di Indonesia ya, kacang merah, kacang merah, kacang co, gitu. mm -mm. Sambur -sambur. Hmm. mana sih? Mana yang enggak? Ini mah tetap es krim, kan? Semuanya yang ini mah. Kalau yang bubur, enggak ada gambarnya. Eh, ini tuh ya di bawah ya. Kalau yang anget-anget ada... kayak mochi ya, mochi ya? dalamnya ada... kayak cema apa? hei cema apa? wijen itu bukan sih? wijen! hei cema itu wijen hitam ada yang kacang jadi lumayan ya ngikutin vlog kita itu ada sedikit kosa kata mandarin Kayak cema itu wijen hitam ini eh uh, mangga, mangga itu mangko, stroberi, xiaomei, kiwi, chiquo, es krim pink silin Oke okay guys. Jadi lumayan ya ada sedikit buat belajar bahasa mandarin gitu. Siapa tau kalian mau nyusul seperti saya. <laughs> nyusul guys guys jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa kalian like share and comment di video kali ini jangan lupa ya kalian share di berbagai medsos kalian thank you banget kita mau lihat wah ini apa ya ini rasanya seperti apa ya aku penasaran apa ini dari mangga ya kayaknya ayahnya Hmm, ini dari mangga yang ini ya. Rasanya ya, asam manis lah. masih lumayan. Kalau udah bikin video gini, guys, sampai lupa pulang. Hmm. Yang penting, kerjaan saya udah beres. Saya tetap prioritaskan kerjaan utama. Sekarang memang waktunya saya santai, dan waktunya saya makan. Aku suka kasih minum, minum susu kan? Lapan, sampah sengaja Guys, guys ada yang lucu Ini orang jualan es krim Tapi dia minumnya itu Nica goreng ya kalian bilang susu goreng itu ini jadi bukan susu goreng ini naica atau teh susu teh susu ya ini eh, di Indonesia juga udah banyak deh <tuk> <tuk> ya boba boba boba itu sama ya pasti karena walaupun kadang musim hujan tetap ya kalau kita jalan-jalan tuh capek haus pasti saya mampir cuma nggak sempet aja buat merekam videonya ini hmm, kalau udah meleleh hmm. <laughs> makanya pelan-pelan makannya. <laughs> hmm tapi kalau udah meleleh mangga terlalu kalau udah meleleh mangga terlalu dingin mm -hmm. <laughs> seperti asamnya kehidupan S nih aku suka banget mangga mangganya tuh apa ya manis banget mangganya tuh manis banget <susur> eh lihat deh aku sampai jatuh ini fokus <tuh>, kamera ke sana malah jatuh sayangnya untuk untuk prosesnya itu kan di dalam ya guys jadi aku nggak bisa merekam langsung ke dalam berhubung kita juga kan antri jadi aku nggak enak aja kalau kita harus merekam langsung ke dalam ya prosesnya jadi kita langsung lihat aja hasilnya seperti ini. Nggak seperti video sebelumnya yang aku langsung lihat prosesnya ya Guys, guys, guys Paling paling mahal mm. telungan mm -hmm. 360 apa ya? Kayaknya lebih ini lagi Yang nomor 2 pak Eh bukan, itu berapa sih itu, itu juga aku tak bisa lihat kan ini Bisa ngambil tadi juga Ya, itu Abisin-abisin ini karena dingin, jadi bukan karena kita nggak suka. <laughs> karena dingin, tinggal minum air, jadi kita makannya pelan-pelan. Aris ya, minum hmm. yang sangat hangat kita ya kalau kalian tahu gas jadi yang datang itu mereka tuh malah nyarinya yang anget-anget nggak tahu kenapa kita berbeda sendiri maklumnya di Indonesia panas <laughs> ini udah mau masuk musim dingin tapi masih menurut kita masih oke okay lah belum terlalu dingin Atau rasa apa guys? ingin rasanya aku menghampirinya guys, hanya sekedar <laughs> itu, itu, itu kacang merah, hmm. aku malah nggak suka yang kacang-kacang. Samanya -kacang hmm. bye bye, bayangkannya itu rombongan ya sama keluarganya jadi enak rame-rame karena ini emang porsinya tuh porsinya banyak berdua bertiga itu udah cukup banget ya mulai bawa anak-anak nggak -anak, usah pesan banyak-banyak satu porsi juga udah kalau satu porsi satu orang habis itu kalau belum makan sepertinya untuk video kali ini aku sudah dulu selesai, karena ini udah meleleh ya. Mm -hmm. Kalau meleleh itu paling cepat. Udah enggak <laughs> enak panjang ya. Oke okay, guys, A terima kasih A banyak A yang udah staycation yang udah nonton video ini sampai selesai. Thank you, thank you. Jangan lupa share ke media sosial kalian guys. Oke. Okay. Jadi ini tempat sangat direkomendasikan, banyak juga penuh ya cuma sayangnya kita kita nggak bisa sebenarnya bisa sih kita request ya kalau kayak minuman itu uh, ini udah ada di video sebelumnya ya jadi aku nggak bisa nggak bikin video seperti sebelumnya kalau untuk es krim sendiri cara penyajiannya itu di dalam kita nggak bisa melihat prosesnya oke okay. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.